yang mana tentunya Alhamdulillah kakak Bilar dan rombongan Tentu sudah sampai ini para ya Tuh ini udah detik kakak Bilar keluar dari jet pribadi milik juragan 99 Tuh, Wow sambil tentunya nge ya kakak Bilar Masya Allah banget luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk kakak Bilar dan di kejaran kita perhatikan persahabat ya, disitu kakak Bilar langsung nengok ke biniknya Takut kesandung kali ya persahabat ya Begitu perhatian yang sangat luar biasa dari seorang rizki Bilar Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu menjadi imam yang baik untuk dedek Lesti Diunggah kembali persahabat ya oleh angkun HP Gentang Kota Sultan Ada kalimat ketsen yang luar biasa juga dituliskan Alhamdulillah udah nyampe katanya itu, Alhamdulillah kita patut bersyukur mereka selama sampai tujuan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Apapun yang dilakukan hari ini Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan Yang dimana unggahan terbaru dari Papa Daniel Yang mengunggah sebuah postingan foto nih Wow keren banget ya pump dance ini Yang selalu tampil kece membuat kita semua para fans leslar Tentunya selalu bahagia melihat Papa Daniel persahabat yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Ada perhatikan ada sebuah info yang dituliskan lewat caption oleh Papa Daniel Doain kita mau menuju kota Malang dengan pesawat jet 99 Mas Gilang terus kita mau syuting katanya tuh Wow ternyata sudah tepat banget persahabat ya mereka akan ke Malang dan akan melakukan syuting cinta abadi Leslar banyak tanggapan, banyak respon Yang diberikan dari sahabat Leslar Yakni dari akun Leslar Kendari 01 Bismillah Papa Daniel Semoga selama sampai tujuan dilancarkan semuanya Amin Mudah-mudahan saja persahabatnya Semuanya dilancarkan dan dimudahkan dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru nih dari kakak Bilar yang, yang mengunggah sebuah postingan keren banget nih sahabat ya Sambil nenteng tas hitam Masya Allah banget ya Memakai kacamata hitam juga jaket hitam luar biasa Membuat kita terpesona Apalagi Mama Aleslar nih Yang selalu histeris melihat kegantengan dari seorang Rizky Bilar ini cute banget persahabatnya, kita sampok sama kalimat kepsen yang dituliskan oleh kakak Bilar Langit, bisakah kau turunkan uang segepok? Aku ingin kaya tanpa bekerja Aku ingin bisa beli mobil mewah tanpa harus susah payah katanya tuh Dan langit, bisakah kau turunkan berat badanku? Aku ingin bergerak dengan leluasa. Aduh cute banget nih kakak Bilar memang selalu saja Bikin kita ketawa bahagia mudah-mudahan Tentunya bahagia juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya tentu di sini banyak sekali tanggapan dan komentar Salah satunya dari akun Leslar Indonesia 2020 mengatakan Bang sepatu-bang sepatu iya sepatunya boleh pindah kali-kali ya Katanya tuh salvo banget ya <laughs> Sama sepatu kakak Bilar duh. Apakah ini pemberian hadiah dari Lesti Kejora Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kabar baik Dan kabar bahagia Dan selanjutnya para sahabat Yang kita juga selalu sama komentar Dari Bang Fali Akbar Perhatikan para sahabat yang Bang Fali berkomentar Di postingan kakak Bilar. Stiker Leslar Entertainment coming soon di jet katanya tuh wow luar biasa persahabatan. ya suatu kebanggaan juga mudah-mudahan secepatnya Nama Leslar Entertainment ini terpampang jelas di jet pribadi nih wow <laughs> Mudah-mudahan yuk kita doakan tentunya Leslar Entertainment punya jet pribadi dan mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaik Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan spesial banget nih Cidukan vitamin manca dari idola kita Tuh ada sang kejora yang mana selalu tentunya bersama suami tercintanya Masya Allah kemanapun pergi selalu berdua Mudah-mudahan selalu seperti ini selalu memberikan kekiutan kebahagiaan untuk kita semua para fans dan berikutnya juga para sahabat Ya kita lihat nih Wow ternyata Leslar Bersama rombongan ini Dikawal oleh polisi nih. Begitu tentunya bangganya Kita mempunyai idola Seperti Leslar Kemana kemanapun tentunya harus selalu dikawal Masya Allah keren Dan sangat luar biasa Masih menunggu kabar baik dan kejutan selanjutnya Tetap setelah itu Nah dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terapi dan terhangat selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh